Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lesti lovers dimanapun anda berada. Selamat malam, kembali di TV hadir untuk menggambarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti. Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kesayangan kita baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini flashback di acara indosiar saat bunda lesti, papa bilar ini tampil di panggung Indosiar di ajang Kiss World. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari Maria Vania. Kali ini persahabat, pertanyaan dari Maria Vania untuk Bunda Lesti Kejora. Kita salut kepada Bunda Lesti persahabat, ya yang selalu the best, yang selalu bijak dalam berkata. Kita lihat persahabat ya Maria Vania mengatakan Dede, aku mau nanya nih sama kamu nih, seandainya. Wow, ini seandainya, persahabat. Ada seseorang lain nanti yang di sisinya bilar. Gimana kamunya? Ini pertanyaan untuk Bunda Lesti Kejora nih, persahabat. Tentunya jawaban Bunda Lesti Kejora, ya, itu berarti yang terbaik untuk kakak. Kamu rela, kata Maria Fania. Dan untuk jawaban Bunda Lesti Kejora, mau nggak mau, kalau memang udah, jodohnya kakak dengan yang lain Wow persahabat ya Tadi kan Bilar memilih untuk ditinggalkan juga kata Maria Vania. seandainya nih ya emang kamu mau meninggalkan dia Jawabannya, Bunda Lesti enggak enggak enggak akan meninggalkan Masya Allah banget Ibu ya Bunda Lesti mudah mudahan Lesti selalu sehat selalu kuat dan selalu tegar dan semoga semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita ini disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar nyesek banget Dedek Lesti bijak banget plug online dari Mimin ya Dek Masya Allah Hashtagnya kita bersama Lesti. Luar biasa, komentar pun Tentunya banyak diberikan Dari akun Instagram Mas Fatih Leslar Mengatakan, satu kata buat dede Cepat sembuh ya dede, wanita Yang sangat kuat, luar biasa Berikutnya disimak juga Ini ada postingan Bunda Lesi Kejora persahabat ya Ini video di TikTok Namun ini video lama persahabat ya Diklarifikasi video lama Bunda Lesi Kejora Ini saat memelahirkan Ya, tentunya kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu sehat, selalu kuat, dan selalu tegar. Dan semoga permasalahan ini menemukan jalan keluar yang terbaik ya untuk Bunda Lesti Kejora. Dan berikutnya juga, bersahabat kita simak dari unggahan Teocha yang memposting foto bareng Bunda L. Masya Allah dukungan dan support yang diberikan dari Teh I good you, dede, love luar biasa semoga Teh selalu mendukung selalu mendoakan dan mensupport untuk Bunda Lesti berikutnya juga persahabat selain dari Teh Ocha, ada King Nasar juga yang ikut mensupport idola kesayangan King Nasar mengunggah foto bareng Bunda Lesti dan menuliskan sebuah kalimat caption kejora, bager sayang, star suara berlian Allah selalu mendampingi kamu bintang mahkudu kuat Allah Allah Allah Masya Allah luar biasa bentuk ini dukungan yang sangat-sangat tulus dari King Nasser untuk seorang Lesti mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu dikuatkan tersahabat ya, semuanya bersama Lesti stand for Lesti mudah-mudahan Bunda Lesti bisa melewati di fase ini selanjutnya juga persahabatnya ada Kak Adibal Syahrul yang ikut juga mensupport Bunda Lesti kali ini di akun Instagram pribadinya memposting foto bareng Bunda L dan tim serta ayah kejuara juga namun kita lihat juga kalimat yang dituliskan di unggahan ini selalu bersama dalam suka dan duka berkarya bersama dengan rasa cinta mengatasi segala Insya Allah ada hal baik dalam semua kejadian. At Lesti Kejora, amin. Mudah-mudahan ada hal yang baik setelah kejadian ini untuk Bunda Lesti. Selanjutnya juga persahabat ya, ini ada kabar yang lagi heboh juga mengenai kontennya Baim Wong. Ada artikel dari Fimela.com persahabat, Tumpangi isu KDRT Lesti Bilar konten prank Baim Paula kecewakan netizen. Kantor polisi minta divisu. ini ngepreng polisi nih bertabat -berta ya Baim dan Kak Paula. Kita lihat juga artikel dari fevela.com yang diunggah. Baim Wong kerap membuat konten yang terkait dengan isu-isu terkini. Yang terbaru, ia mengunggah konten video prank yang terkait dengan berita KDRT yang dialami Lesti oleh Rizky Bilar. Baim dan Paula datang dengan prank ke kantor polisi seolah terjadi KDRT dalam rumah tangga mereka. Paula meminta dilakukan visum sebagai pembuktian yang mana itu hanya untuk keperluan konten. Konten Baim Wong mengundang reaksi dan komentar warganet terjadi pro-kontra antara mereka yang menganggap santai perang ini dan mereka yang kecewa dengan pemanfaatan isu secara tidak sensitif. Ini lagi heboh banget dan ramai diperbincangkan persahabat. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tentunya mengambil keuntungan dari berita viral KDRT Bunda Lesti. Mudah-mudahan ya, orang-orang baik di luar sana mendoakan dengan tulus untuk idola kesayangan kita. Dan tentunya kita juga masih menunggu kehidupan hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru kabar baik dari Bunda Lesti.